Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Coffee Shop. Oke, jadi di video kali ini di sini saya akan membagikan berbagai yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja dengan satu persatu ceritanya ya. Lanjut ke versi yang ke-12, eh ke <SILENGALAN> Oke, lanjut ke presisi yang ketiga ya. Lanjut ke episode yang keempat. <SILENCIO> Oke, lanjut ke episode yang kelima, ya. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 7 bisa <tuh> dipaksakan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 Oke okay, lanjut ke persediaan ke-10. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke persediaan ke-11. lanjut ke persediaan ke-12 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-13 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-14 oke okay, lanjut ke episode yang kelima belas ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 Oke lanjut ke persediaan yang ke yang okay, ke-17 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-18 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-19 presiden ke-20 ya. Oke okay guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.